Subscribe ya, dukung channel ini. Simak sampai akhir. Selamat menonton. Pertama, kita klik pengaturan setelan HP. Klik koneksi dan berbagi. Klik penambatan Wi-Fi. Hidupkan hotspot seluler atau pribadi. Kita atur hotspot di menu utama. Kita atur dulu tombol hotspotnya. Kita cek apakah udah hidup bersamaan hotspot tambah wifi. Wah, wow, udah muncul bersamaan. Terima kasih ya yang udah nonton video saya. Jika ada kekurangan di video, saya mohon maaf. Thank you. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.